Pendaki merupakan kegiatan yang dikemari banyak orang, terlebih lagi para komunitas pecinta alam. Di setiap perjalanan pendakian mereka, selalu mendapat cerita yang menarik, mulai dari cerita pemandangan, pertemuan teman baru, bahkan sampai cerita mistis kerap mereka temui Mang, ceritaku waktu aku mendaki gunung, mang, ketemu mantan di puncak, mang. Terus kamu apain, mang? Aku curokin ke bawah dan ada yang baru. Deno roll. Dan salah satu cerita mistis mendaki yang sempat menggagalkan dunia maya kemarin adalah hilangnya seorang anak kecil berusia 14 tahun di Gunung Kuntur selama enam hari. Dan berikut tim doktrin ngapak menceritakan kronologi dan hilangnya sampai ditemukannya Muhammad Kibran Arasid. Muhammad Kibran Arasyid, seorang bocah berusia 14 tahun yang sempat dinyatakan hilang saat mendaki Gunung Gundur pada 18 September 2021 lalu. Cerita bermulai pada tanggal 18 September 2021, tepatnya di hari Sabtu. Kibran mendaki Gunung Gundur bersama 13 orang temannya yang ia kenal di media sosial. Mereka berangkat melalui jalur pendakian PLP Citis. Mereka akhirnya tiba di pos ketiga Gunung Kuntur pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dikarenakan hari mulai gelap, mereka akhirnya memutuskan untuk bermalam di sana. Esok paginya sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, rombongan melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Kuntur. Namun, dikarenakan satu-dua hal, Gibran memilih tidak ikut dan bertahan di tenda. Mungkin dia memiliki kenangan tersendiri dalam tenda semalaman. Kenangan apa itu no? Kedinginan Sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia Barat Teman-teman Gibran -teman mulai turun dari puncak menuju ke pos tiga lagi tempat di mana Gibran berada Namun betapa terkejutnya mereka ketika mendapati Gibran sudah tidak ada lagi di tenda Teman-teman Gibran -teman berupaya melakukan pencarian Namun hingga sore Gibran tak kunjung ditemukan Tak berselang lama setelah mendapat berita tersebut Petugas yang berada di lokasi langsung melakukan pencarian bocah pendaki tersebut Namun sayang pencarian pertama itu tak kunjung membuahkan hasil Pada hari Senin 20 September operasi Shansang. operasi Sarno lebih lahiran sesar Pada hari Senin petugas gabungan dari TNI, Polri dan dipandu oleh warga Melakukan pencarian Gibran disusul ragu penyelamat Pasarnas dari kantor SAR Bandung dan personel Satbas Hara, Polres Garut namun dikarenakan hujan yang tidak memungkinkan untuk melakukan pencarian akhirnya hari itu hanya sampai siang hari saja pencarian kembali dilakukan pada hari Selasa 21 September dilanjut pada 22 September sampai hari Kamis 23 September namun belum juga membuahkan hasil akhirnya pada hari Jumat 24 September tim pencari dan keluarga mendapat titik terang pada hari itu, tim SAR dipandu tim SAR Tasikmalaya dan dari kepolisian mengerahkan limob dan Subten for karut bersama warga dan sejumlah orang pintar. Kaket gua ikutan juga itu, mang. Yang mana, nok? Yang ini, yang ini, atau yang ini? Yang ini, mang. Spesialis komunikasi makhluk hidup Ciwi-Ciwi, mang. Lanjut. Pada pukul 16.00, tim SAR dan warga sekaligus tukun-tukunnya. Menemukan Kibran di kawasan Curug Cikanon. yang mana lokasinya berjarak 750 meter dari pos 3 yang jadi titik terakhir Kibran terlihat. Kemudian Kibran pun dibawa ke puskesmas terdekat guna mendapat perawatan medis. Penuturan dari Kibran selama enam hari ia hilang, ia tidak merasakan adanya malam hari. Untuk bisa bertahan hidup selama enam hari itu, Kibran meminum air dari aliran sungai dan memakan dedaunan yang banyak tumbuh di gunung gundur Selama itu pula, Gibran bertemu dengan sosok mistis yang menyukuhi makanan padanya. Sosok mistis tersebut berjumlah lima orang dengan pakaian yang serba putih. Namun Gibran tidak pernah mau menerima makanan itu, Ia lebih memilih untuk minum dan makan daun. Sampai akhirnya pada hari Jumat itulah, Gibran mendengar suara orang-orang meneriakin namanya dan mencari dirinya dan pada akhirnya Gibran pun selamat. Oke okay, bos, itu cerita mistis hilangnya Kibran. Tidak ada salahnya kita untuk berkemendaki dan jangan lupa untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala selalu agar kita selalu dilindungi dan terhindar dari segala macam bahaya. Saya Om Bos beserta seluruh tim perastralan pamit undur diri. See you next time. Terima kasih.